Tiba eh, aku Panjenulis Mati Tenang, kayak <Susuk> <Susuk> kudu di gemet ini Ki Arwah penasaran, gara goro, goro matiku rata tenang matiku patah hati diselingkuhi ya ampun Gusti, ya usor apa tapi tak tompo tak terima, es aku ikhlas eh, Gusti lagi wong uang di sek zaman dari menungso aku ngisi-ngisi ngisini mugo-mugo aku saiki dari demit iso dari demit sing profesional demit sing terakreditasi A demit top global semangat di ini Mali Maji marai ngedeni uang marai melakukan pocong marai ngilang wis genep saiki aku belajar poneh ya kan profesional, eh, tapi ki kostumi masalah itu ribet banget. Pak Modin gie pie, gila yang gua klambi ini, aku ki suwi lo tadi Modin gie. Kok yo nggak orang, orang bener pener? Masuk orang enak kemungkinan iki menawung-mawung maiki mati tadi demek, tadi pocong. kok klambi ini tak pe nak nengono, masuk orang, orang kepikiran Pak Modin, nak Modin. Ri itu deram begini, ki melakukan pi gicelo. Duh. wah uh, ini ganteng Pocong seklan ini sak -klen ini sak -sak -sak -mati. mas, mas Pocong mas, mampir begini loh mas mas, mas Pocong ayo push rank mas, wah oh, sombong ini mampir begini loh mas Pocong senior, sombong nih, nah, juga loh perakunya ha, oh, gak apa mas, ayo ngopi sih begini loh mas jagungan-jagungan, nyantai mas Pocong ngarpu telai lo, telai lo mas, telai lo gue tiba yang ngindar tiba yang ngindar karo telai lebih gue kalau telai gila eh lo mas, tak kenal nih mampir kini tak kenal nih tancahku Mbah bahayai Uripmu benci sampurna nih mas, hei mas boncong hei hei Kue nyapo? Gemini Aku desperet. Kecerit. Desperet, Kak. Kowe gelem remidineh apa matimu? Des. Apa panganan napa? Desperet kuwi artinya putus asa. Putus asa aku. Duh, putus asa loh ini opo? Aku pengen ngroakne tenan apa mek red-red lips. Apa nih red-red lips to? Apa ngabang lambe? Eh, iya, uh, aku ngroakne tenanan, aku tenanan. Keluhanmu piye? Sambatmu apa? ini lho, belum. Aku iki kan uripe wis ewonan tahun to, percaya. Sejak jaman kendruanku biyen, aku iku yo seneng ganggu gawe menungso rio ya seneng nyule anak emenungso rio ya seneng gudai bocone menungso rio ya seneng pancen kondang undang dulu ngonowui tapi suatu ketika aku ini wale terus sudah tidak melakukan hal itu lagi sudah baik aku kau jadi dulu si ngapi jadi baik koro koro basuk em rimang nanging sampai saat ini kok pagi dilolok nih di Vietnam iki bahan obrolan sing menyudutkanku antar jangkrik oh menungso kuwi thank <tong> you winki thank <tong> you winki thank you winki Enek bocah, dolan sampai makrip rong mulih. Ma, iyo e nyalahne aku. Aku raro, aku ramaran di gohil. Ah, yang tukaran karo bojone ora rukun mergobo jone selingkuh aku yang disalahni apa iya. ini ya ini omong kono ya ini omong tabean mati nah tak percaya teman-teman ini, yang konek sebolak-balik yang tiba-tiba mesti mati dari ini, jalan-jalan, angker okeh, demitil dari ini betul teman-teman, maksud aku tidak percaya? enak wong hmm. tabrakan mergoh kurang hati-hati kadang-kadang, yo ya mendem aku meneksi yang disalah, nih aku kurang ngerti apa, bol! apa, bu? Oh. Aling, Darah, Jg. Jg. <tuh> aku taruh aku jadi eh tolong aku udah aku aku udah aku udah aku Padahal kan aku naik numpang nyusu, gitu hmm. deh. Hmm. Terus terus terus. Aku diarani nyolong satu sewu. Padahal lo satu seket. Hmm. kuwi saya nemen ya adik-adik. Kamu sih dek. Maaf ya kak, aku salah. Aku gak tahu lo kak. Maafkan aku. Aku janji gak akan mengulangnya lagi kak isis yes, yes. menungsoi lo nuduh demit ngerbut omai menungso hmm. ganggu gawe neng omai Iya padahal lo menungso saya ganggu gawe omai demit itu menungso nggak kok iseng lo nggak seng nabangi hutan seng ngangkat i kayu, kayu gede neng gunung mau oh, kok jari ini demit demit pangga. demit yang disalah nih demit nih demit nih ojok oh, orang jawa westilang jawa lali marang subho setoni urep mong angger urep duduk urep gawe angger angger akeh menungsa sing mau mikirne wete dewi kanggo cor sing ora becik tapi kuing ngono ya ora kabehlungkir akeh uga menungsa sing isih mugemi dawe leluhur wisok no Awak mau mikir neman-neman? Lakonono, pancen paham paham podo bubar. Sesukui kanjo malam jemua pon kliwon kliwon mbah besok kliwat kliwat kliwon, kliwon, kliwon. kliwon. Hmm. berarti sesok awake dhewe upacara yeah! upacara Upacara pih, lagi. Ini demet lagi. Wok demet tau. Karena upacara barang wah, wow. panyejo gendeng kabeh, beh, kabeh. an gak lupa. memang bukan akhir dari segalanya. Tapi yang sebagai tanda Bahwa waktu bercandamu di, di semesta Jauh saya Harta, Tahta Wanita mati, Tidak sebesar pun akan kamu bawa Maka dari itu Nikmati hidupmu sayang <laughs> Tepi saking sambikon Ekset loro lorong tombol Peli Apa? mau ngomong apa Ji? ing kaping telu salat wengi lakonono iki gara-gara karung kowe sepi ing pamreh rame ing ga kowe <-RIRde noise> kabeh sing nang kudu iso mene conto sing becik Contoh sing pyar sing bener ya lakono no, no. sing kleru yo ndang no